keduanya let's go Nah tadi aku udah menceritakan ya kan gimana caranya aku mendapatkan piala nah sekarang aku pengen tahu cerita kamu tuh seperti apa biar bisa nangis seperti itu Oke oh, tuh gitu. udah nih aku bakal ceritakan ya kan aku bisa nangis itu tuh karena apa iya buru ceritakan saja oke oke nih aku bakal ceritakan dari ujung ke ujung oke oke siap nah awalnya itu dua tahun yang lalu itu aku sama si maksim itu kan berpacaran nah setelah udah dua tahun tepatnya tuh tadi pagi aku duduk sama dia berdua ya kan nah habis itu dia ngomong-ngomong dong nah habis ngomong, -ngomong ngomong, ngobrolin ini itu ujung-ujungnya, dia ngomong seperti ini dia bosen gitu sama aku nah, terus aku jawab loh, bosen kenapa? ya bosen aja gitu, ya udah deh dia putus, ya aku ditinggalin dan disitu aku, aduh jelek rasanya hati ini ya, habis itu, aku pergi deh ke danau, dan aku nangis deh situ eh, pas di danau aku ketemu kamu, dan kamu memberikan es krim, dan itu sangat Berharga bagiku. Oh, seperti itu ceritanya. Iya, seperti itu. Waduh, jahat banget ya? Ya, iya, memang jahat. Oh ya, ngomong-ngomong, jahat kita kan belum berkenalan. Oh iya juga ya, perkenalkan. Namaku adalah Hayato. Oh, perkenalkan juga. Namaku ada Kelly. Salam kenal ya? Iya, salam kenal juga. Kelly, oh ya, jadi gini: berhubung kamu sama si maksim seperti itu, aku mau nanya nih sesuatu. Hah, mau nanya apa? jadi gini awalnya aku jadi badut itu karena aku tuh sedih terus gitu oh kamu sedih terus pokoknya kamu bahagia loh enggak aku sebenarnya orangnya penyedih gitu di kamar di rumah sedih terus nah aku pakai baju badut ku nggak mau gitu orang-orang bersedih makanya aku jadi badut ingin menghibur banyak orang Oh seperti itu terus kenapa kamu bersedih jadi gini awalnya itu aku pacaran dan terus ya seperti kamu itu diputusin Oh gitu memang udah berapa lama ya mungkin lima tahun yang lalu gitu ah lima tahun kamu, berarti kamu tidak pacaran lima tahun Iya bener karena ya trauma aja gitu Wah oh, seperti itu Jadi sekarang mau gimana? Jadi gini aku mau ngajakin kamu pacaran Dan langsung menikah aja ah langsung menikah? Buset kapan? Sekarang juga Kayaknya kamu tuh orang baik gitu Wah yang bener sekarang juga Beneran Oh oke okay, oke okay, mau Wah beneran Beneran kamu juga orang baik kayaknya Oh ya udah kita langsung saja ke pernikahannya, loh. Emang, penerikahannya di mana? Itu di ujung danau. Oh, di situ. Iya, di situ ada tempat pernikahannya. Oh, oke, okay, oke, okay. kita langsung saja, yuk, ke sana. Ayo, tapi kamu jangan kayak pacarku yang dulu ya, ninggalin loh. Enggak, kamu juga jangan kayak dia. Oke, okay? oke, okay, siapnya udah. Sekarang kita ke sana, yuk, ayo. Oke, ini udah nyampe ke tempatnya. Oh, ini tempatnya. Iya, emang kamu udah pernah kesini? Waduh, belum. Oh, belum. Iya, aku juga baru tahu ada tempat seperti ini. Hehehe, udah, kita langsung saja ke pernikahannya tuh di pojok. Oh, pernikahannya di pojok bukan di sini. Iya dong, di pojok. Masa di sini ya kan? Oh, oke, oke, yaudah, kita langsung saja ke sana yuk. Ayo, gas! Oke, okay, aku udah siap Oke, okay. kamu udah siap belum? Aku, aku udah siap juga Oke, okay, kita mulai pernikahannya Oke, okay, saya nikahkan Hayato dengan Kelly Sah, semuanya Sah, sah, wih, mantap ini mah Ajib sama semua orang baik Betul Betul, betul Oke, okay, berarti pernikahannya Sah, mantap, selamat ya Wih, makasih, makasih, makasih ya semuanya, ya, makasih, ya, makasih, ya. Akhirnya, Kelly, kita udah menikah juga. Eh, mantap, mantap. Ya, udah, sekarang kita langsung saja pulang ke rumahku. Oh, oke, okay, oke, okay. rumahnya di mana? Ya, rumahnya deket dari sini. Oh, seperti itu. Ya, udah, yuk, kita langsung saja gaskin ke rumahmu. Oke, okay, perangkat. Akhirnya nyampe ke rumahku. Ya, sorry banget ya, rumahku jelek kecil sempit gini. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting makan kita bisa tidur, bukan seperti itu ya, seperti itu. Hehehe, tapi sorry ya. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting nyaman mantul seperti itu. Iya, oh ya, kamu udah makan belum? Waduh, aku belum makan nih. Oh ya, udah, aku mau belikan dulu ya makanan. Oh oke. Okay. Gak? ya boleh dong oh, Oke okay, mau beli makan apa ya mau beli makan nasi goreng itu Oh nasi goreng di Bapak siapa Bapak sumenep Oh di Bapak sumenep emang enak nasi gorengnya Oh kamu enggak tahu ya Aduh aku enggak tahu karena aku baru datang ke sini. Oh iya udah kita makan di sana Oh nasi gorengnya ajib lah Bapak sumenep Oh oke okay, oke okay, oke ayo kita ke sana oke okay. Oke okay, ini dia kafenya Oh ini kafenya Yoi udah kamu duduk aja di sini aku mau pesan dulu nasi gorengnya Oh oke okay, oke okay, siap aku tunggu aja di sini ya oke okay. lama nggak Enggak, nggak bakal lama ya paling lima menitan gitu Wih, cepet banget ya masaknya Yoi dong Bapak su teh ya ya kan mantul Oh oke okay, oke okay, oke okay. udah aku pesan nasi gorengnya di sana ya Oke okay, siap aku tunggu sini oke okay. Permisi, beli, beli, beli Eh, ada apa kamu? Eh, ada apa, aku mau beli nih bapak, bapak semenap Oh, kamu ayato, kamu mau beli nasi goreng berapa? Aku mau beli nasi goreng dua bapak Wih, band 2, biasanya satu. Oh jelas dong, kan aku udah punya istri Wah, yang bener Bener, tadi baru nikah Wih, mantap, mantap, selamat, selamat, selamat Iya, makasih, makasih, makasih, makasih Oke, okay, oke, okay, udah. Aku mau masak dulu, ya. Oke, okay, siap, pak? Oke, okay, bentar. Oke, okay. okay, okay, ya. dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, bawa, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, Oke, dong, dong, dong, Oke, dong, dong, dong, Nih, dia makanannya. Wih, ini pokoknya wajib banget, dan ini nasi goreng. Oke, okay, oke, okay. aku coba ya. Oke, okay, silahkan, silakan. Oke, okay. <Sess pun> <Sess pun> uh, mantap sekali. Yoi dong mantap ya kan siapa dulu ya kan Bapak Sumeneb wih benar-benar enak-enak wih mantap emang Yoi dong udah aku makan lagi ya silahkan silakan. Aduh akhirnya kenang juga wih kamu kenyang iya banget nih nasi goreng Yo iya kan bapak semenapte ya ya udah sekarang kita pulang yuk aku udah ngantuk banget nih Oh oke okay, oke okay, oke okay. oke yuk sekarang kita langsung saja pulang bener aku juga udah ngantuk ya kan seharian gitu oke okay, oke okay. yuk kita langsung saja gaskan pulang rumah oke okay, let's go akhirnya kita nyampe rumah juga oh iya iya udah aku mau langsung saja tidur Weh. Jangan dulu tidur. Lah, emang kenapa? Ih, sini dulu. Kenapa kenapa kenapa? Jadi gini, kita ngelakuin kayak yang tadi siang. Hah, tadi siang? Tadi siang ngapain? Loh, kamu nggak ingat? Enggak, tiduran itu. Oh, gitu. Ya udah ya udah ya udah. Nih, aku udah tidur nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku bakal hitung 1 sampai 3. Kamu jangan kaget. Iya, aku nggak kaget. Kayak tadi siang mah enjoy lah, aman lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Aku hitung ya satu dua tiga kamu udah siap belum? Eh jelas sudah dong. Oke Oke, udah, udah, udah. ah Udah. Udah udah udah lima jam. Widih, lima jam ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ngantuk ngantuk ber ber Oke, okay, oke, okay, oke, okay. yaudah tidur aja di dalam. Aku tidur di sini. Oh, yang benar, benar, benar. Oh, kalau misalkan seperti itu, yaudah, dadah, dadah. Selamat malam, selamat malam. Semoga mimpi indah Oke, okay? oke. Okay.